Uh, seperti yang kita tahu kita ni dekat bawah mana? Kat bawah penyeliaan Kementerian mana? Siapa tahu? Cepat, cakap. Kita daripada Kementerian Kewangan. Ah, uh, Kementerian Kewangan. So dalam Kementerian Kementerian Kewangan tu dia ada banyak, ada banyak um, bahagian ataupun jabatan. Jadi jabatan yang menjaga kita ialah uh, JPPH. Okay, JPPH tu dia punya scope dia ada tiga. Eh? skop dia ada tiga, penilaian, informasi dengan latihan ok so saya nak cerita berkenaan informasi ni so kalau dekat informasi ni kalau kalau kita selalunya kita pergi dekat board betul tak? kat board tapi bab informasi ni kita pergi dekat napik ok so hari ni saya nak cerita pasal napik ni lah apa information yang penting berkenaan dengan napik ni so apa napik ni buat basically kalau kalau awak tengok sini, apa yang berlaku ialah masa 1997 tu, market kita turun gila babi tau kat sini eh? masa ni market kita turun jadi uh, 1997 masa ni saya keluar dari universiti, maksudnya saya balik dari Australia kerja and then masa tu saya kerja bulan 6 bulan bu, eh sorry saya kerja bulan 2 Bulan 6 berlaku masa tu kita punya market merudum. Pastu bulan 6 market kita ber merudum jadi kamu tengok eh kesannya pada harga rumah masa ni. Harga rumah kita merudum dekat sini selama 2 tahun eh selama 2 tahun harga rumah turun mendadak. Okey. So because of that apa yang berlaku ialah uh, M10 masa tu dia uh, dia kata dia mengatakan perlunya ada sebab uh, kita punya uh, industri ni bawah Kementerian Kewangan jadi M10 dia rasa dia perlunya ada satu badan yang uh, apa tu menyemak uh, supply and demand hartanah di Malaysia ni untuk mengelak benda ni lagi berlakulah jadi ditubuhkanlah NAPIC ni jadi apa kerja NAPIC ni kerja dia collect information Berapa banyak rumah yang terjual, berapakah kadar sewa ataupun sewa yang telah dikeluarkan? And then berapa availability maksudnya uh, kekosongan yang ada? And then lepas tu berapakah uh, uh, property yang di dalam pasaran termasuk property yang di dalam pembinaan ataupun property yang dah telah diluluskan perancangannya dan uh, berapakah property ataupun hartanah yang telah dijual dan juga property yang dah dijual uh, dah siap tapi tidak terjual lagi, jadi hari ni saya nak tengok kita nak go through ah, information yang ada dekat napik ni supaya semua faham, okey tak semua okey angkat tangan okey terbaik eh. Baik. so saya dah download, so basically you pergi kat napik tu you boleh download information dia eh. so actually dulu information ni, ah, kita dah tahu napik ni ah, information ni yang kita dah biasa dapat kita guna kat mana kat mana yang ada information napik ni siapa boleh jawab cepat type kalau perlu dekat mana dekat Bricks Bricks dapat information daripada mana daripada napik ni lah eh. jadi Bricks dapat information daripada napik ni and then dia, dia dia dia apa tu dia compilkan dia and then dia susunkan dia ikut taman dan segalanya kalau dulu kalau kita nak beli dapatkan uh, information uh, transaction taman kita boleh buat tapi kita kena Bayar uh, buat uh, apa? Bayar uh, bayar dia punya report tak silap saya uh, berapa ringgit na? Eh? Lima ringgit, dua puluh ringgit. Uh, tanya dengan uh, aku sahajeran. Berapa ringgit? Kau sahajeran? RM ah RM satu tempat ah ah RM bentuk transaction gila mahabi <laughs> <laughs> so basically coach um, Azrad memang ni dulu kerja dia eh kerja dia memang macam ni dapatkan transaction terkini dapatkan ah uh, untuk dia buat uh, comparative method Okay, so sekarang ni kita tengok data yang ada eh jadi data dia bukannya uh, uh, data dia bukannya apa tu real time datanya dia collect collect collect, collect. cukup satu quarter dia release cukup satu quarter dia riliskan. Ha, jadi dia ada snapshot. Snapshot ni maksudnya information yang terkini lah. Tapi yang terkini pun quarter tiga tahun lepas. Uh, information yang uh, lebih tepat ialah quarter uh, uh, apa? First half 2020. So saya akan go through yang ni dulu. Eh. So kita tengok dulu yang pertama ialah overall. Nih overall ki data Malaysia property uh, report ni. So kita tengok kat sini so ini adalah market activity untuk semua real estate di Malaysia, eh pada first half, maksudnya daripada Januari sampai uh, uh, Jun tahun lepas. So you tengok, compare 2019 punya first half dengan 2020 punya first half. masa tu kan kita dilanda dengan uh, pandemik uh, apa tu um, Covid. Jadi semua office tutup kan. Jadi kita tengok kita mengalami Uh, pengurangan so kat sini kan bila kita tengok ni dia ada dua eh ingat eh satu dekat belah kiri ni adalah volume ini adalah berapa banyak unit yang terjual yang belah kanan ialah value berapakah nilai ringgitnya eh yang uh, yang apa tu yang telah terjual jadi kita tengok disebabkan oleh uh, pejabat tanah tutup lawyer tutup jadi mengalami pengurangan yang mendadak sebanyak 30% <laughs> sangat banyak eh sangat banyak 30% pengurangan begitu juga dengan uh, volume uh, nilai ringgit pun 31% ok so uh, next kalau kita tengok kat situ uh, volume by sector pengurang, perunga, uh, pengurangan yang paling banyak ialah dekat uh, commercial dengan industri hampir 40% sementara antara residential 1/4 eh maksudnya quarter quarter pengurangannya so sangat tinggi ya eh. volume uh, untuk value pun lebih kurang sama and daripada situ pula apa yang kita nampak apakah yang kita kita kita, kita perasan bagaimana kalau sekiranya pengurangan yang besar berlaku macam ini, apa apakah yang terjadi dengan construction apakah yang terjadi dengan construction ataupun offering yang baru untuk uh, uh, rumah ataupun properti kita nampak pengurangan yang mendadak okay. untuk residential ada peningkatan lebih kurang 1% sementara yang lain service apartment eh. service apartment ni macam Soho, Sofo yang bawah dia bawah dia ialah uh, apa tu uh, commercial, atas dia uh, rumah residential contoh yang kita boleh bagi macam Springville dekat dengan ofis kita tu ataupun yang yang jauh sikit macam KL uh, KL East macam KLES yang dekat uh, KL East Mall atas dia kan ada apartment kan uh, yang itu kita panggil a uh, servis apartment ah uh, jadi kita tengok turun mendadak hampir 75% 3.4 eh a three a three quarter punya penurunan uh, untuk consumption dan untuk start pun ha separuh tidak dimulakan dan untuk new plan pun separuh jadi dengan kata lain residential masih lagi dia nak ada lagi itu pun bukan baru tau itu pun dia nak habiskan untuk yang new plan supply turun turun juga 30.4% ingatlah ini untuk first quarter eh, 6 bulan yang pertama pada tahun lepas okay. Uh, ini adalah dia punya uh, apa tu di compare untuk 2-3 tahun yang lepas menurun juga construction activity uh, majoritinya dekat dekat uh, residential area, uh, dekat residential okay? so untuk residential new launches uh, untuk 2020 kuartal satu cuma satu je yang positif Negeri Sembilan Negeri Sembilan masih lagi apa ada ada positif eh 70% datang daripada uh, landed area rumah teres uh, 30% datang daripada strata strata siapa yang buka memang problem lah tengok kat sini eh servis apartment kondoh semua memang ada kondoh uh, kat pusat sini tapi servis apartment memang problem lah eh? kawasan komersial memang problem so the next one ialah kita tengok pada overhang overhang ni maksudnya uh, rumah yang dah siap tapi lagi masih lagi tidak terjual maksudnya ni anda developer lah contohnya kalau kita tengok macam property dekat uh, tree residence tu, tree residence tu dah siap lama dah tapi sampai sekarang kalau nak beli property uh, developer masih ada lagi ha, itu maksudnya eh dah siap orang dah kunci dah bagi tapi masih lagi tak terjual yang paling basal dekat dekat Johor lah eh ini daripada dulu sejak dari 2015 sama dia buka nyembel dini tu jadi banyak yang tak terjual eh hampir 70% tengok kat sini 70% adalah service apartment. nampak. Eh, untuk residential pula ialah uh, 20%. Okey. Kebanyakan properti yang ter terjual ialah uh, apa tu 7 air uh, high rise separuh daripadanya ada high rise dan a uh, 4000 eh maksudnya 4000 unit adalah rumah properti condo ataupun a uh, apa tu service apartment yang bernilai 500 ke 700 ribu. Eh baik so kalau kalau kita tengok kat situ a uh, department mempengaruhi overhang yang tertinggi sebanyak uh, 72.4%. Okey. And okey ni housing index eh sejak daripada 2010 kita tengok. Kalau kiranya ini contohnya kat sini kan. Kalau kita kan katakan imagine dekat sini mendadak uh, daripada 2011 sampai uh, 2011 quarter 1 sampai quarter 2 dia naik sebanyak 45% maksudnya kalau sekiranya saya beli harga 100000 quarter next quarter dia naik berapa jadi 105000 eh mendadak eh. jadi peningkatan yang tinggi kawasan sini tapi apa yang berlaku selepas 2012 dia telah menurun eh jadi 2015 kita mengalami yang terbanyak sekali eh penurunan jam apa perbezaan antara 2017 dan 8 nampak penurunan yang sangat teruk masa ni apa tu masa ni apa yang berlaku kat sini kita ingatkan kat sini dia akan naik balik tapi apa yang berlaku kat sini sebabkan 1MDB dan segalanya maka penurunan yang sangat teruk and then masa 2018 ni sangat teruk lagi sebab apa disebabkan oleh masa tu memang orang semua tahu apa politik tidak stable bila politik tak stable investment akan terjejas okay? so sekarang ni kalau ada certain tempat macam di Johor eh, apa kalau you beli di Selangor, di Kuala Lumpur, uh, tapi setahu saya saya saya nampak saya nampak dekat Kuala Lumpur dia negatif. Maksudnya kamu beli 100,000 kan. Kamu nak jual uh, tahun depan dia jadi 90, 99,000, 98, 98,000. Maksudnya negatif tau. Sekarang maksudnya uh, untuk industri property sekarang menguncup di Malaysia. Okey, so occupancy rate sekarang menurun eh untuk private office dengan shopping center turun 74%. Ah uh, siapa yang siapa yang uh, dulunya uh, orang kata okey sebab tu itu orang cakap uh, higher risk higher gain Jadi orang dulu orang yang investor ni apa yang dia buat, dia banyak invest dekat dia tak tengok rumah sangat tapi dia banyak invest on uh, the commercial, commercial building ataupun shoplot. Jadi bila dia buat commercial building apa berlaku ialah dia punya uh, bila keadaan ekonomi bagus dia boleh gain sampai 24% eh tapi bila ekonomi tak bagus dia orang yang mula-mula kena hit dulu lah. so you tengok occupancy maksudnya orang tu uh, ada katakan ada 1000 unit 1000 uh, meter square uh, property yang boleh disewakan yang hanya masuk kan untuk perbezaan eh Uh, perbezaan antara tahun lepas dengan sekarang turun mendadak sebanyak 70%. Sama juga dengan shopping center. <coughs> shopping center banyak tutup. Okey, banyak tutup shopping center. Eh uh, kedai dekat shopping center banyak tutup kan. Kalau saya pergi iaitu baru, -baru ini saya pergi dekat eh uh, mall pun dekat sebelah yang paling atas sekali tu ada gym kan. Semua kedai-kedai kat situ daripada dulunya buka semua tinggal satu kedai kopi semua tutup tinggal satu je. So memang memang apa terkesanlah dengan apa yang berlaku. Eh. So ini adalah transaction, Tengok masa ini adalah ini adalah ketika uh, pandemik yang apa uh, MCO berlaku. So dia menaik kemudian. So sebelum saya tutup ke sini saya habiskan saya pergi last kali. Okay las kali bagi satu minit lah penjaga masa jadi so, ini adalah berlaku untuk kuarter 3 eh untuk kuarter 3 2020 kita nampak dia meningkat sebab apa lepas selepas pandem apa tu MCO habis maka dia buat CMCO maka dah boleh buka apa dah boleh buka pejabat lawyer dan sebagainya maka kita nampak volume transaction meningkat sebab tu kita tengok orang close close close saja kan masa ni Uh, tapi value masih lagi menurun dengan kata lain walaupun unit banyak terjual tetapi harga rumah tetap turun jadi terbalik dengan masa tahun masa saya masa join dulu 2013 unit tak banyak jual tapi harga tinggi okey itu saja daripada saya untuk kali ini so saya serahkan kembali kepada uh, MC terima kasih banyak-banyak terima kasih kerana menonton video ini saya Abdul Rashid kuasa tanah anda